Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjan IT dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mendemonkan sedikit program aplikasi yakni sistem pemesanan makanan di sebuah restoran berbasis web ya. namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan juga teman-teman menyukai video ini, atau sekiranya video ini bermanfaat, bagi teman-teman silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan mendemokan sedikit mengenai program aplikasi yakni sistem pemesanan makanan di sebuah warung makan. Nah, sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Jadi, sistem ini berbasis web nah nanti di demonya saya menggunakan localhost karena ini sistemnya baru ada di komputer lokal yang belum saya hostingkan oke okay. uh, untuk gambarannya sistem ini terdapat beberapa user level user yakni pertama administrator dari sistem itu sendiri atau admin kemudian ada pimpinan dari perusahaan atau dalam hal ini uh, mungkin owner dari rumah makan ya, kemudian ada kasir atau karyawan dan yang terakhir ada pelanggan atau customer. Oke langsung saja kita ke demo programnya ya. Nah yang pertama kita harus aktifkan terlebih dahulu untuk paket XMP Control Panelnya. Nah di sini saya sudah uh, menyalakan atau menghidupkan dua modul yakni Apache dan MySQL. Nah, kemudian untuk struktur database-nya seperti ini kira-kira ya. Ya, struktur database-nya seperti ini ada beberapa tabel kurang lebih 15 tabel. Nah, yang pertama ini ada Nah, ini nama database-nya ini ya. tv warung ini. Nah ini yang pertama ada tabel akses user, kemudian ada tabel customer, tabel harga, tabel kategori menu, ada menu, ada supplier, ada stok ya. Bisa dilihat sendiri, kemudian ada user ya. Nah kita langsung saja ke program aplikasinya. Saya buka dengan menggunakan browser Google Chrome. nah dengan mengatikan local host dengan nama ini ya nama folder yang nah foldernya kan ini foldernya tepatnya di lokal disk C, di dalam folder xmpp di dalam folder HT doc nah untuk aplikasinya tersimpan di komputer lokal di sini ya ini nama foldernya warung maka tinggal kita panggil di ini ya untuk panggil direktornya warung seperti itu nah ini adalah halaman login yakni sebelum user mengakses ke dalam sistem atau user masuk ke dalam sistem maka user akan dihadapkan pada tampilan seperti ini artinya user harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password jika salah satunya tidak valid maka user tidak bisa login ke dalam sistem Ataupun jika salah satunya dari username atau password ini dikosongkan Misalnya seperti ini Saya akan kosongkan Dan passwordnya saya kosongkan Maka tidak bisa login ke dalam sistem Seperti itu Ataupun jika salah satunya ini tidak valid atau salah Maka juga tidak bisa login ke dalam sistem Oke yang pertama saya akan login sebagai customer nya jika customer itu belum terdaftar, maka bisa daftar sekarang di sini ya. Nanti akan dialihkan ke halaman registrasi, registrasi member. Nah, kemudian untuk e, user, dalam hal ini customer yang sudah terdaftar bisa langsung login ya di sini. Saya akan login sebagai customer yang sudah terdaftar ya. Nah. Setelah customer berhasil login ke dalam sistem, maka customer akan dihadapkan pada halaman seperti ini. Mengenai beberapa informasi e, di sini bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ada informasi mengenai menu makanan dan minuman. Ya, di sini juga setiap menu ada beberapa informasi. Yang pertama ada jumlah stoknya ya. Ini ini meng, e, menginformasikan ada jumlah stoknya. Kemudian jika menu itu sudah habis maka di sini juga ada tertera habisnya ya. Nah kemudian di sebelah kanan ada informasi mengenai e, detail dari customer. Yang pertama nama dan kode pemesanan. Nah kode pemesanan ini akan otomatis e, terinput ya. Jadi tidak perlu menginputkan, ini akan otomatis diinput dari sistem. Kemudian ada nomor meja ini bisa diinputkan sesuai dengan nomor meja yang ada. Nah ini ini adalah contoh dari pesanan yang sudah saya inputkan sebelumnya. Nah ini saya paket nasi timbal komplit seperti itu ya. Ini adalah contoh dari pesanan yang sebelumnya saya sudah inputkan. Nah kemudian saya akan logout atau keluar dari sistem. Nah saya akan login sebagai admin untuk Melihat bagaimana sistem itu menangani seperti apa saja ya, dari di dalamnya. Ya, nah, ini adalah uh, tampilan dashboard dari admin yang pertama. Ini di atas ada master data karena admin ini bersifat uh, full access, maka admin ini bisa mengakses semuanya, termasuk di sini untuk menu-menunya. Ini untuk menu-menu datanya. ini complete ya nah yang pertama ada master data di master data sendiri ini ada beberapa submenu yang pertama ada data kategori kemudian ada data menu data harga kemudian ada data stok menu dan ada data user kemudian menu selanjutnya ada data transaksi nah di data transaksi ini ada transaksi pemesanan menu dan ada transaksi pembayarannya Kemudian ada laporan. Di sini ada menu laporan, ada laporan pemesanan, dan laporan pembayaran seperti itu. Kemudian di sini ada e, tampilan beberapa informasi mengenai e, jumlah daftar menu yang ada di sistem ini yang sudah diinputkan. Kemudian ada jumlah dari pesanan yang belum terbayarkan, kemudian ada jumlah dari pesanan yang sudah dibayar, dan ada total pesanan seperti itu. Nah untuk daftar menu ini ada 14 ya kira-kira Seperti ini Ini adalah daftar menu Makanan dan minuman Yang ada di restoran Rumah makan sederhana ini Nah kemudian di sini ada jumlah pesanan yang belum terbayar ya Seperti ini Nah ini ada pesanan yang belum terbayar Jumlah pesanannya ada yang belum terbayar ada dua yang ini ya ini yang belum dibayar. Kemudian di sini ada pesanan yang sudah terbayar. Ini yang sudah terbayar ditandai dengan warna hijau ya. Kemudian ada total pesanan ya total pesanan seperti tadi. Nah saya akan uh, lihat kita ke master datanya ya. Nah master data pertama ada data kategori ya. Ini ada beberapa data kategori. Nah ada kategori hidangan pembuka, ada ayam sop, ada sampai ada udang ya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kategori bisa dihapus dan diedit ya. Dalam aksinya ini ada bisa diedit dan dihapus. Misalnya saya akan menghapus ini ya kategori udang e, maka kategori udang sudah terhapus ya datanya sudah terhapus kita bisa lihat di sini di tabel kategori menu kita lihat nah di sini udang sudah terhapus dan misalnya kita edit misalnya kepiting kepiting saya edit ya kepiting ya Kepiting saya edit, kepiting laut seperti itu. Kemudian saya simpan, nah, maka datanya sudah terupdate. Ini dengan nama kepiting laut untuk kategori makanan. Itu kita lihat di database-nya juga, ya, untuk kita refresh. Nah, ini untuk data kategorinya sudah terupdate di database-nya. Kemudian, untuk menambahkan data kategori baru, ya, di sini bisa kita tambahkan, ya, bisa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, untuk master data selanjutnya, ada data menu. Nah, data menu ini, ya, tadi, ya, berjumlah, 14. kemudian bisa ditambahkan juga untuk data menunya dengan mengacu dari data kategori, misalnya. Kategori seafood seperti itu, kemudian nama menunya apa, kemudian kita bisa upload fotonya dari makanan tersebut. Hmm. Kemudian ada data harga di sini, untuk data harga ya. Ini data harga, data harga ini juga bisa di-update, ya, bisa diupdate ataupun dihapus. Nah, kemudian ada data stok menu, jadi. Setiap menu itu ada stoknya masing-masing, ya. Jadi, jika stok itu sudah habis, maka eh, informasi dari stok tersebut akan ditampilkan di halaman customer, sehingga customer akan mengetahui bahwa menu yang dipesan sudah habis. Seperti itu, kemudian ada data user, ya. Data user tadi, ya, ya seperti yang saya katakan di awal bahwa di sini ada empat level user yang pertama admin kemudian ada pimpinan kemudian ada kasir dan yang terakhir ada pelanggan nah masing-masing ini masing-masing level akses user ini mempunyai keterbatasan masing-masing ya hanya ada admin yang bisa full akses ya nah untuk pimpinan ini hanya bisa mengakses laporan dan kasir hanya bisa mengakses dari transaksi jual belinya. Sedangkan untuk pelanggan hanya bisa mengorder seperti itu. Nah, kemudian untuk menu data transaksi, di sini ada transaksi pemesanan menu ya. Ini yang sudah terbayar ataupun yang belum terbayar. Nah, misalnya bisa ditambahkan misalnya ya, bisa ditambahkan. Misalnya akan pesan langsung ya seperti ini ya ya seperti ini kan e, pakai nasi timbel komplit seperti yang tadi yang dipesan oleh customer ya kita lihat untuk e, kita ke pergi ke halaman customer yang tadi saya akan login sebagai customer ya. Agar di sini bisa tahu. Nah, di sini customer sudah memesan paket nasi komplit timbel, maka di disi, di sini ya di halaman admin sudah tertera di sini ya. Kan otomatis tertera. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian ada menu laporan. Nah, ini ada laporan pemesanan Nah, laporan pemesanan ini bisa difilter berdasarkan tanggal ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Misalnya saya akan cari dari tanggal 1 November 2020 sampai tanggal sekarang ya, 8 Februari 2021. Nah, akan akan ditampilkan seperti ini untuk e, laporan pemesanan. Nah, untuk e, apa informasi laporan pemesanan ini juga bisa di apa namanya? Dicetak dalam bentuk PDF, ya, seperti ini ya, di print out. Nah, seperti ini, ini adalah hasil dari print out atau outputnya dari sistem itu. Jadi, laporannya bisa di print dalam bentuk PDF seperti itu, kira-kira. Kemudian, saya akan kembali, ya. Oke, eh, kita balik lagi ya. Sini ya, kita balik lagi ke halaman awal. Kemudian, menu berikutnya ada menu laporan pembayaran. Di sini, ya, untuk laporan pembayarannya, hampir sama seperti laporan pemesanan. Di sini juga bisa difilter berdasarkan hari, tanggal ya. Kemudian ya, dari tanggal awal sampai tanggal akhir. Seperti itu. Nah, ini ada laporan dari pembayarannya. Di sini hanya ditampilkan mengenai data customer yang sudah terbayarkan ya, transaksinya sudah terbayarkan. Kemudian di sini juga bisa dicetak di print. Ya ini outputnya kurang lebih seperti ini Ya mungkin itu saja untuk video Tutorial dari eh, Apa namanya Demo program Mengenai aplikasi pemesanan Makanan ini Sebenarnya aplikasi ini masih cukup sederhana dan masih Banyak yang harus diperbaiki Dan dikembangkan lebih lanjut Nah mungkin itu saja untuk Video kali ini ya semoga bermanfaat Sampai jumpa di video tutorial berikutnya